is I have just killed quite a few men Halo guys, selamat datang di pinjol film. Alur film berikut ini diperankan oleh si ganteng kalem yang mempunyai tatapan mata setajam mata elang Antonio Valteras, dan si cantik manis, seksi, dan brutal Salam Hayek. Dan film ini merupakan bagian kedua dari trilogi Mexico karya Rodriguez didahului dengan El Mariachi dan diikuti dengan Once Upon Time in Mexico. Di old film, seorang pria tampak duduk dan minum di sebuah bar. Dia bernama Buskemi. Dia menceritakan kisah hidupnya bagaimana baru saja ia menyaksikan peristiwa menegangkan di tengah-tengah pertarungan tembakan nembak di sebuah bar. Buskemi melanjutkan bahwa ada seorang asing yang membawa kotak gitar yang penuh dengan senjata sedang memburu seseorang yang bernama Moco, dan ia menghabisi semua orang yang mencari keributan dengannya. Pada awalnya yang mendengarkan tidak terlalu serius menanggapi cerita itu. Tapi akhirnya mereka menjadi tertarik dan lalu ketakutan sebab orang asing itu kemungkinan akan datang ke barat tersebut. Scene berikutnya, jagoan kita El Mariachi bermimpi pacarnya dibunuh dan tangan kirinya ditembak oleh Moko yang merupakan anak buah buco. Buco adalah seorang Big Boss Gembok Narkoba yang mempunyai banyak anak buah di kota. Terbangun oleh ketukan pintu dan muncullah temannya si Buskemi, si pencerita di bar itu. Ia mengatakan bahwa orang yang sedang mereka kejar sudah ditemukan. Lalu air mariachi pun berangkat ke kota tersebut dan langsung masuk ke bar berpura-pura melamar pekerjaan. Tentu saja pemilik bar menjadi cemas dan curiga sebab eleh mariachi membawa koper gitar. Mereka pun memeriksa koper itu dan di dalamnya ternyata hanya ada gitar. Tapi ruangan rahasia koper itu terbuka secara tidak sengaja dan terlihatlah Koper itu penuh dengan senjata, maka tembak-menembak pun terjadi. <tuk> Semua orang di bar itu mati di tangan El Mariachi. Ia pun pergi keluar, tapi Tavo seorang anggota geng itu mengejarnya keluar dan mencoba membunuhnya. Disinilah El Mariachi bertemu dengan Carolina yang diperankan oleh Salma Hayek, si cantik manis, seksi dan brutal. Pada kejadian tersebut El Mariachi terluka dan Carolina membawanya ke tempat aman untuk diobati. Tak lama kemudian Mujo tiba di bar dan melihat hasil pembantaian oleh Mariachi. Ia pun langsung memerintahkan untuk memburu pria yang ia sebut sebagai berpakaian hitam. El Mariachi juga diburu oleh seorang pembunuh bersenjatakan pelati tapi ironisnya pembunuh itu malah saling serang dengan anak buah Bujo sendiri Carolina yang diketahui membantu El Mariachi akhirnya ikut juga diburu oleh bojo. Anak buahnya menyerang dan membakar toko buku miliknya. Carolina semakin frustasi karena uang yang selama ini disimpannya di toko buku tersebut ikut terbakar. El Mariachi hanya bisa diam lalu mengajak Carolina untuk pergi dari tempat itu. Tempat itu sebenarnya El Mariachi memiliki kesempatan sempurna untuk membunuh buco tapi tiba-tiba saja ia membatalkan niatnya, dan Carolina pun marah-marah karena hal itu. Di lain pihak buco juga marah-marah pada anak buahnya karena gagal untuk mengejar dan membunuh El Mariachi. Setelah sampai di tempat aman, El Mariachi menceritakan pada Carolina bahwa dia dulunya adalah orang baik-baik dan bekerja sebagai musisi. Tapi pada suatu hari penjahat menembak tangannya, juga membunuh pacarnya, dan Bujo adalah orang yang bertanggung jawab atas kejadian itu. Bujo adalah seorang big boss gembong narkoba yang mempunyai banyak anak buah di kota. Sadar kekurangan orang, El Mariachi memanggil bantuan dari teman-temannya dan Carolina pun mengangguk-angguk saja. Tak menunggu lama, dua orang temannya datang sambil membawa kotak gitarnya masing-masing yang tentunya berisi senjata. Lalu El Mariachi bersama teman-temannya terlibat adu tembak dengan anak buah buco. Sayangnya kedua teman El tewas di tempat itu. Seorang anak turut menjadi korban salah tembak. El Mariachi dan Carolina pergi dari pertempuran dan membawa anak itu dengan tergesa-gesa ke rumah sakit. Lalu Elmah dan Carolina mendatangi kediaman Buco. Tapi bukannya terjadi tembak-menembak, Elmah dan Buco malah terlihat saling beradu mulut. Mereka tidak jadi saling membunuh karena Elmah dan Buco ternyata adalah kakak beradik. Mereka sama-sama tidak tahu bahwa orang yang ingin mereka bunuh adalah saudara sendiri. El Mariachi pun tidak ada niat lagi untuk membunuh Bujo. seraya menasihatinya untuk berhenti menjadi gembong narkoba dan kembali pada jalan yang benar. Bujo malah marah-marah dan dia mau memaafkan tindakan El Mariachi yang membunuh anak buahnya. Tapi dia tidak bisa mengampuni Carolina dan dia bermaksud akan membunuhnya di saat Bucu akan menarik pelatuknya itulah Elmar jin mengeluarkan senjatanya dan membunuh Bucu. lalu film pun tamat Baiklah guys, itulah alur cerita dari film Desperado yang dirilis pada tahun 1995. Sampai jumpa di alur cerita lainnya. Terima kasih sudah berkunjung ke channel ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Serta tetap semangat.